Halo apa kabar teman-teman, balik lagi di channel cara id bersama Bang Dani Oke okay, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa foto yang dikirim untuk sekali dilihat di aplikasi whatsapp itu tidak dapat kita simpan di galeri Dan kemudian ketika kita mencoba untuk screenshot juga tidak dapat dilakukan atau tidak bisa Seperti contoh di whatsapp saya ini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 Oke cuy kita lanjutkan ya, dan untuk caranya itu cukup mudah banget ya, yaitu dengan menggunakan aplikasi whatsapp versi mod. Dan untuk link downloadnya nanti akan saya cantumkan di kolom komentar ya, langsung bisa kalian download seperti biasa. Nah jadi ada banyak versi whatsapp yang dapat kita gunakan Joy, seperti gb whatsapp, whatsapp aero, fm whatsapp, dan lain sebagainya ya. Untuk contoh di sini, ada foto yang telah dikirim dan sudah disetel untuk sekali dilihat. Jika kita menggunakan WhatsApp Mode, maka foto yang dikirim tersebut akan secara otomatis tersimpan ke galeri. Nah, ketika kita kembali dan kemudian kita buka lagi, maka foto akan ditampilkan seperti biasanya. Oke, kita coba lagi kembali dan kita coba buka lagi kalian bisa mencoba berulang dan hasilnya akan sama aja ya yang artinya foto ataupun video ataupun file yang disetel untuk sekali dilihat akan bisa dilihat beberapa kali dan jika kalian perhatikan pada bagian atas ini ada untuk pilihan downloadnya ya kalian juga bisa langsung download oke sangat simpel dan sangat mudah sekali caranya ya kita hanya perlu menginstal aplikasi WhatsApp MOD kemudian Kalian harus memindahkan semua data chat ke whatsapp mode tersebut. Kemudian, akan secara otomatis untuk semua foto yang dikirim untuk sekali dilihat, akan tersimpan, dan bisa kita lihat ulang. Mantap banget ya, kalian bisa langsung coba dan mempraktekannya secara langsung dengan metode panduan yang saya jelaskan tadi ya cuy. Oke cukup sampai di sini dulu video tutorial kali ini, semoga kalian suka dan semoga dapat bermanfaat buat kalian semua.